Cuma Sedina Muhammadin kita lihat pada metodologi al Besar Ini adalah metode cara memahami tentang nahu sorof lugut, cukup bagus untuk mereka-mereka mereka yang umurnya 40 tahun ke atas, karena mereka sudah tidak punya waktu untuk mondok lama, jadi cukup 40 hari. Hmm? Dipelajari cukup empat hari mampu untuk bisa membaca kitab kuning minimal Bismillahirrahmanirrahim <SILENCIO> hepa enggak apa Hah? In, uh, tak suguin jenang sama tak suguin apa itu kotoran sapi dua piring insyaallah yang dimakan adalah jenangnya percaya enggak <SILENCIO> Wah ustaz menyesatkan ini ada letong apa kamu tidak bisa mikir? dan Ini adalah senjata yang luar biasa Yang telah dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada hambanya yang luar biasa juga Karena manusia ini diberi kekuasaan oleh Allah Sebagaimana Allah berkuasa? Hmm? Allah mempunyai sifat kodir Manusia juga punya sifat mampu ini di tangan kanan bisa saja pindah menjadi tangan kiri. Percaya gak? Ya. Coba kalau nggak percaya ada kambing suruh bing kambing pindah kambing. pindah ayo nggak akan bisa pindah dia percaya nggak? Ya. Manusia ini ya Inna Allah Adama ala sura Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Allah Adam ala suratihi. Seperti surah itu seperti gambar. Seperti sifat-sifat Allah. Jadi manusia punya sifat-sifat Allah. Allah maha tahu manusia juga bisa melihat. Allah maha mendengar manusia juga bisa mendengar. Cuma bedanya kalau manusia itu terbatas kalau Allah tidak terbatas bedanya cuma itu saja. di sini kami akan menerangkan tentang metodologi semoga tiga hari katam. Allahumma, amin. Aku persembahkan untuk Ustadz yang dari Tangerang, Ustadz. Selamat malam Ustadz. Gimana kabar Tangerang? Dekat dengan rumahnya Pak Jokowi ya? Jauh ya? Masya Allah, sama. Kita juga jauh juga. ya Uh, ini beliau di apa di Tangerang jauh-jauh dari Jakarta ke sini tidak lain pengen lihat kamu-kamu <tik> <tik> uh, tidak lain kecuali dia ketarik keramatnya Arba'in percaya nggak? <tik> <tik> yang keramat bukan saya Arba'innya yang keramat <tik> Dia berangkat ke sini, alhamdulillah, istrinya katut. Mbak, Mbak. Ya, kamu istrinya ya, masya Allah. Ini bebas istri. Masya Allah. Semoga kerasan di bondok masuk bondo sama suaminya nggak kerasan. Elke nemenin lah. Oh, eh. <tuh> Kang tidak sama istrinya saja kerasan? Eh. Wena ya, Bode sama Bini, Wena. So mamanya di sini gak ada santri, tak tinggal mau untuk menekar bajuku. Ini, ini metode ini sangat mudah, bisa dipahami dari anak kecil nyampe orang tua renta. Sangat sangat mudah. Ini metodologi ini berbentuk mantra, paham mantra? Hmm. Mantra itu seperti suara Adan ini loh. Adan itu suara mantra itu. Sekali suara Adan tidak ada dajjal keluar. Kalau nggak percaya buktikan. Dajjal keluar. Selama Adan itu masih berkumadang terus menerus di bumi ini, dajjal tidak akan keluar. Konon cerita dajjal itu setiap kali selesai Adan semacam ini, dajjal itu memotong memotong rantai yang mengikat organ tubuhnya. tapi apa daya belum sempat belum sempat rantainya putus sudah kembali lagi karena di malam ini di pekalongan ada suara adan kemudian pekalongan berhenti cokot lagi, malah ada adan lagi di subang eh setelah disubang selesai adanya di, di apa itu digigit lagi jat ada adan di bekasi Hah? setelah bekasi selesai dicokot lagi ada adan di banten eh, terus nggak putus-putus ini tapi sekali nggak ada adan langsung terputus kemudian jal ini keluar dari sarangnya lalu Dajjal mengatur strategi setiap ucapannya ijabah. Hidupnya cuma 40 hari. Hidupnya cuma arba'in ini. Cuma 40 hari. Tapi mampu mentaklukkan semua orang. Jangankan orang awam. kiai kiai tunduk kabe. Ulama-ulama yang mendatanginya berdebat sama dia. Keok dia. Menang Dajjal. Dajjal punya lautan api. Punya neraka. Dan dia punya surga. Orang-orang yang tidak bertekuk lutut kepadanya. Tidak menyembah kepadanya. Langsung dilempar ke bara api. Modarlah mereka. Hmm? Hmm? Saat itu. Semua manusia bertekuk lutut. Kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Hah? Dengerin ini. Makanya Adzan itu mantra. Selama Arba'in masih. Terus menerus dikumandangkan di al mubarak Huh, yang datang tidak cuma manusia, mayat-mayat pun ikut ngaji. Makanya pondok al mubarak ini adalah pondok vidunya wal-akhirah. Pondok yang santrinya vidunya samping kiri, fil-akhirah. Ada makhluk hidup, ada makhluk mati, ada makhluk dohir, ada makhluk batin. Ada makhluk batin. Kamu kan nggak tahu di sela-sela kamu ini jubur-jubur itu sering ada mereka-mereka yang ikut kajian. Luar biasa ya, kan? luar biasa. Cuma saya nggak mau memberitahu, nanti kamu kipat-kipat Bahkan di majelis ini ini sering ada jin ikut nimbrung. Cuma jinnya gua bulog, berkali-kali lalinan terus ya. Saku, gue blok gue blok gue sak pinter pinter jin, sak kalem, sak sangar sangar gue sak kalem kalem jin. Di sini kami sodorkan sebuah metodologi, yaitu cara untuk menjelajah kosakata, kata. Cara untuk menjelajah kosakata. kata. Gue Allah ya guna mustamalan. Gue Allah ya khalitahu dakikon. Gue Bu ayak si dago, bu ayam sahaja tulisan Eginah Suanger. Baik salam dunya Wow, kok oh, di dalam? Ini cara memahami menjelajah kosakata. Ini enggak lama ini. Ini tak sampaikan itu toh. Ini nyampe jam 12 katam. Hmm? Paling yang diterangkan cuma kalimah. Ho. Apa kalimah? Lah gitu. Tidak harus murid atau santri kamu pinter. Suruh membaca kalimat apa? Ucapan yang satu. Disuteng aja. Apa kalimah? Ucapan yang satu. Udah dikirimkan dikirimkan di tiktok, dikirimkan di twitter Wah, aku yakin, wong juga setoran kalimah ucapan yang satu <tuk> kayaknya yang melihat <tuk> apa kalimah? ucapan yang satu kalimah ada? Sebutkan. sebut kan? isim apa isim? fiil hmm -hmm. metodenya ini Metodenya ini di Al Quran pertama kali Allah berfirman dengan sebutan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi pertama kali itu Makanya Arba'in ini keterangan pertama kali itu adalah kalimat huruf dulu. Setelah kalimat huruf kalimat fiil, setelah kalimat fiil baru kalimat isim. Kalimat huruf yang ada di Arba'in itu keterangannya materinya cuman ada lima. Hmm? Materinya cuma ada lima, kalimat huruf, materinya ada lima, sebutkan kalimat dan tanda-tandanya, maaf. Cuman lima aja, kalau kamu sudah menguasai lima, selesai, selesai, selesai. Pertama kali menguasai tentang tanda-tanda kalimah huruf diterangkan pada halaman tiga. Pada halaman tiga. Di halaman tiga coba buka halaman tiga. Di halaman tiga itu diterangkan bahwa tanda-tanda kalimat huruf tidak patut tanda-tanda kalimat zen dan bi. Paham? Jadi kalau ada lalat Bismillah iba kalimat apa? Iba itu kalimah huruf zen. Dilingiling. Walaupun kamu ini dari sedikit demi sedikit Saya dulu ketamonan santri cuman dua tak kreatif sih. Tiga, tak gratisi mana Sepuluh, saya pengen khidmat usaha, ikut bangun pondok, Loh, rumah musyahamu. Kalau orang bangun pondok, udah terlalu banyak. Di Jakarta itu, ya, udah eh, cekelantai terlalu banyak. Tapi belajar ilmu agama, sungguh-sungguh itu sulit. Sulit, rata-rata itu. Huh? Coba, tahu ulang lagi, bismillah kalimah. Sebab, paham ya kalimah huruf selama-lamanya pokoknya nanti kalau kamu ketemu kalimah huruf mesti mabni itu materinya ada di halaman kelima di halaman kelima itu kalimah huruf selama-lamanya mabni apa mabni tabelnya ini mana bismillahirba kalimah sebab mabni pak Murub. sebab Paham? Tengok pada halaman kelima. Ngajine cagedhe iki ngene iki. Ngajine cagedhe kok urut. Wis dadi le. Wong makate monda 40 ke atas. Nah ya iropik sumidak loro. <laughs> Suangan. <laughs> Wis diawi-awi karo alam kubur. Lagi makat monda. <laughs> Malaikate ora sida nyambut nyawane. Terus itu, terus itu, laki -laki mondo. itu di laman keempat ke kelima itu. Mat, apa itu? ma'bninya kalimat huruf. Mabninya kalimat huruf ada berapa? Sebutkan. kan? Paham. Artinya sukun itu harokat terakhirnya disukun. Artinya fatka itu harokat terakhirnya di fatya. Artinya kasro itu harokat terakhir di kasro artinya domah itu harokat terakhirnya di domah jadi kalau ada bi ini kan harokatnya di kafsho berarti mabni apa paham coba ulang lagi coba ulang lagi ambilkan kursi pendek kan Ini segampang Coba. Tahu nang lagi coba. Bismillahirrahmanirrahim kalimat apa? Sebab Sebab babnya apa? Paham? paham? Kamu kok tak terangkan ini ya oh, paham. 30% ilmu lu gue sudah kamu kuasai. Karena pada dasarnya Bumi itu bulat Percaya nggak? Ya. Bumi itu terbagi menjadi tiga <laughs> Isim Fi'il Horof Percaya nggak? Ya. Saya duduk di atas kursi Saya kalimah ya. Duduk kalimah ya. Saya kalimah ya. Sebab Duduk x sebab di atas x sebab kursi x pokoknya ini ngalang di ujungnya, wabe, kalau nggak isim ya fiil, kalau nggak isim ya fiil ya huruf, makanya bumi itu bulat, percaya nggak? Hmm? Kalau kamu sudah menguasai huruf, Berarti tiga persen sudah kamu kuasai. 33 puluh persen. Kalau kamu menguasai fiil, berarti tiga puluh persen kamu kuasai. Kalau kamu menguasai, tiga persen sudah kamu kuasai. Kalau sudah menguasai semua, berhasil, selesai. Tidak harus terseok-seok belajar jurumia, imriti, alfiah, lama, telung dino, hurakatam. Tapi kalau belajar semacam ini tiga hari tak jamin katam. Katam itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa rampung. Paham? Bahasa Indonesianya selesai. Paham? Urusan bisa dan tidak urusan Gusti Allah. Paham? Alim dan tidak seseorang wis kodok kodari Gusti. Enggak usah takut. Nanti bagaimana? Enggak penting. Yang penting belajar. Inna Allaha la ajral Sesungguhnya Allah tidak pernah menyanyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Ada orang berbuat baik memberi roti sama saya. Satu roti disedekahkan kepada para ulama akan dilipatkan oleh Allah 900.000 ribu kali lipatan. Coba. Huh? Kusi rot sedekah satu roti dilipatkan sembilan ribu roti mesti jadi bos roti ya <tuh -tuh. Eh, <tuh -tuh. Huh? Ini ada orang sedekah air susu sedekah satu susu akan dilipatkan oleh Allah sedekah air susu minuman susu kepada seorang ulama dilipatkan oleh Allah sembilan ribu susu. <tuh -tuh. <laughs> Kelak kalau sudah berkeluarga Ini ngomak gembira dulu Susu pirang-pirang <laughs> Oke ya Kemudian Matahari berikutnya adalah Ta'aluk setiap kalimat huruf Setiap kalimat huruf Tidak semua kalimat huruf Punya ta'aluk kalau kamu pengen memahami tentang huruf, buka pada halaman keenam. Buka halaman keenam. Di halaman keenam itu, eh? di halaman keenam itu bahas tentang taalok. Di halaman keenam itu bahas tentang huruf. Huruf itu di situ diterangkan huruf ada. Sebutkan. Apa mabani? Apa maani? Huruf yang tidak punya makna Namanya huruf Iya. Hija. Huruf hijaiyah ada 29 29 itu dikelompokkan menjadi dua ya. Huruf sogi dan huruf aila ya. Ada berapa huruf sogi? Ya. Sebutkan Huruf ilah ada? Ya. Sebutkan ya. Nah, Itu adalah huruf hija'iyah Huruf hija'iyah Alif, amjah, bak Dan seterusnya Itu tidak punya makna Kalau punya makna dinamakan huruf Ma'ani Atau terkenal dengan sebutan kalimah Huruf Jadi di sini kalimah isim Fi'il huruf Ini ketiga-tiganya punya makna Kalau isim maknanya nama kalau fi'il maknanya pekerjaan Kalau huruf maknanya Tidak nama tidak pekerjaan Huruf itu Kalau huruf ma'ani Atau huruf yang punya makna Itu jumlah hurufnya Jumlahnya Ada berapa jumlahnya? Jumlahnya ada lima Sebutkan Yang satu contohkan. Faidahnya yang dua, faidahnya. Teruskan oleh kamu Ramelun jawab. Yang tiga, faidahnya. Empat, faidahnya. Lima, faidahnya. Ini kalimat isim. Kalau kalimat fiil beda lagi. Hurufnya jumlah hurufnya kalimat fiil ada. Nam sebutkan 3 2. Yang 3 contohkan. 4 5 6 Jumlah hurufnya kalimat isim ada? Sebutkan Tiga 3 contohkan. 4 5 6 7 Teruskan oleh kamu enggak jawab. Ciri-ciri orang yang enggak alim. Ini, ini, ini. Agenda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 Dan Madinah, <laughs> kalau kalimat isim itu jumlah hurufnya itu, kalau kita tengok menyelusuri di semua kitab, di Al-Quran, jadi-jadi di, di kitab-kitab Salawisali, di kitab para ulama, macam-macam kalimat huruf, macam-macam kalimat huruf ada. Macam-macam kalimat kurup ada? 16 Diterangkan pada halaman? Lihat di halaman 6 itu Macam-macam kalimat ada 16 Sebutkan Sebutkan Belur belakan, ada siapa ada? Sebutkan. nafi ada? Sebutkan. Huruf kosam ada? Sebutkan. Wawu ada? ada? Sebutkan inawawati ada Sebutkan Huruf hali ada Apa U. Huruf istisna ada U. Apa inna. Ajat istisna ada inna. Sebutkan inna bayo, cuman, cuman. Urof syarat ada? Sebutkan. Allahu akbar. ada? Apa? Isem akbar. ada? Sebutkan. Allahu akbar. ada? Sebutkan ambil nawasi sebutkan. Ambil jawab aja pada, sebutkan. Sekian banyak macam-macam kalimat huruf. Yang mempunyai ta'aluk Hanya kalimah huruf yeah. C Diterangkan pada halaman yeah. Pada halaman 7 Itu membahas tentang ta'aluk Apa ta'aluk yeah. Hubungannya siapa yeah. Dorob dan Jarmajrul Ta'aluk terbagi menjadi yeah. Apa ha -ha. Apa khos yeah. Apa am Ta'aluk khos kembali pada Contohkan pada lafadz jelas alal kursiyyi alal kursiyyi alam mempunyai taluk ta pada lafadz mempunyai taluk ta pada lafadz jelas namanya taluk ta taluk ke am kembali pada istakoroh atau kainun hmm? istakoroh atau kainun itu taaluk am itu yaitu apabila ada dor atau jar matjur diterjemah menjadi sebutkan eh -eh, selesai bahas tentang taaluk jadi semisal ya ada lafat bismillahi itu taaluknya itu pada abdatu jadi orang menulis bismillahirrahmanirrahim itu tadinya itu abdatu bismillahirrahmanirrahim ada orang nulis Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadinya itu abtatiu, abtatiu. Ada lafat abtatiu yang terbuang. Kamu pengen makan baca bismillahirrahmanirrahim artinya bismillahirrahmanirrahim ini mempunyai ta'alok ta'alok padalah tatiu coba taulang ulang lagi baik kalimah sebab sehingga jawab tak suruh maju murabba mabni mabni sebab mabni apa pada alafat. Kemudian bahas tentang faedah pada halaman 10 dan 11. Buka halaman 10 dan 11. Pada halaman 10 dan 11 itu bahas tentang faedah. Pertama kali adalah huruf jar. Ada berapa huruf jar? Yang pertama apa? Di situ min faedahnya apa? Ala, fi, roba, wa Kam, lam, kau kosam, kau kosam, ta kosam, kosam mut, mundu, hola, ada, asa, hatta. Setelah huruf jers di situ diterangkan huruf apa, ada berapa huruf atop? Sebutkan, apa faidahnya wabu? fa tuma au am ima bel la Lakin hatta setelah huruf apa itu amil nawasib yang pertama apa apa bedanya an lan idan Kay lam kai hatta Coba bil fa sebab bil Aul. Bebannya Baik lagi kurang Bapak Amin. Amil jawabnya apa? Sebutkan. Apa lam Lama Alam Alam lamamar lam Ladahi, laju a, in, ma, man, ma, ma, in, ma. Ma. Ma. Ma. Ma. ma, a, yon ma, ta, a, yon a, a, yon a, ka itu makai ma. Kita praktek coba, praktek lagi dengan bismillahipe a coba. Nanti tak suruh maju, udah coba, tutup ya coba muwe. Bismillahipe a Sebab, ma penipah murab. Sebab. Mabli apa? Oh. pada lebat. Oh. Faidahnya? Oh. Bak, mananya apa? Oh. Tak suruh maju, tak suruh tak duduk. Sampeyan itu nggak paham rabopo. Yang penting kalau saya tanya, bak, kalimapad, dan seterusnya. sama bisa jawab. Ilmu itu seperti itu, kang, caranya, kang. Ilmu itu nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak, terlalu terseok-seok. Nah, stres, Eh, mana-mana micnya mana? Sing raiyo itu tadi tuh, doi. Eh, ini, ini, ini, ini, ini, ini. Sudah, coba. Eh, apa kalimat Apa kalimah? satu. Ada berapa kalimah? Tiga. Ada di sana, ada sana. Aku aja gak sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini. Aku aja sini. Gak bisa ngelihat pak? Sini, dah. Sini. sini. sini. <laughs> Apa satu. Ada berapa kalimah? Tiga. Sebutkan. Isi, fiil, huruf. Apa isim? Lima. Kerjaan. Huruf. Tidak nama tidak pekerjaan pada lafat Bismillahi ba' kalimat apa? Huruf. Ba' kalimat apa? Huruf cir. Huruf apa? Cir. Sing tak jejerke guse. Pak tadi aku pertamanya bilang huruf cer tapi kayak Bis salah. Bismillahirrahmanirrahim ba' kalimat apa? Huruf cer Ada berapa? sembilan sebutkan ayo min ilah min <tik> Ini itu, dengarkan, dengarkan. Tak kenal ke? Ini itu putranya yang tadi hafalan Quran tadi dimimpin baca Quran tadi. <tuk> abahnya yang walem, abahnya yang imami mencitagung, abahnya. Kalau pas, pas, coba bismillahi Abah kalimah Abah kalimah yang kenceng, murug yang kalimat huruf sebab Tidak patut pada kalimat isim, ya. tidak patut pada tanda-tanda kalimat isim dan fiil. ini, Tidak bisa berubah, Mabni apa? Fathah, <tuh> ah. fathah, fathah, Abtadiu. apa? Istiana. Mananya? Dengan. <laughs> <Gak> tahu yang <laughs> itu. <laughs> <laughs> yang baru tujuh setengah tahun. <laughs> Eh, ini Materinya kalimat kurup cuman itu saja Jadi kalimat kurup materinya ini saja Kalau kamu sudah menguasai itu Atau sudah selesai Nanti tinggal menguasai kalimat fiil Sama kalimah isim Oh ini saja, saja tak terangkan Satu jam belum ada Pokoknya nanti kalau ada kalimah kurup toh, Mesti pertanyaannya seperti itu hmm? Seperti contoh ya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 Eh, apa sih itu ngalem kuen ada ngalem kan podomu kan pijet podomu ngabehmu ya na ilanang gue betul ya enggak lah ya harus ngalem alhamdulillahih lam itu, Alhamdulillah, itu kan lima huruf cer sebab jir. pokoknya kalau ada huruf tanda tandanya atau tidak patut tanda tanda kalimat isim dan bin bi lam itu muroba mabni pokoknya kalau kalimat huruf selama lamanya mabni alhamdulillahi lam mabninya apa kasroh alhamdulillahi lillahi bagi Allah itu alhamdulillah tidak lillahi menjadi khobar kalau ada jar majrur diterkep menjadi kobar, berarti ta'alluqnya pada lafaz makanya lillahi lam ta'alluq pada lafat, faidanya apa si. milki mananya si. milik pertama kali toh sampean sing penting hafal dulu kamu enggak hafal enggak apa-apa hafal dulu tapi enggak apa enggak apa-apa pusingan Pusing yang penting kamu hafal dulu, kamu nggak paham nggak apa-apa. Kok gak hafal nggak apa-apa? <gak>, <gak>, gak masalah. Yang penting hafal dulu itu Seperti Gus tadi, yang penting hafal tapi nggak paham. Hah? Coba intinya materi Arba ini itu doh semua ini. Meliputi isim fi'il huruf Semuanya ini the, isim fi'il huruf Materinya ada berapa? Materinya ada berapa? 13 Jadi materinya Materinya itu ada 13 13 ini angka hoki hmm? 13 13 ini dibagi 3 13 dibagi 3 ada berapa? Bingung, bingung, mesti bingung 13 dibagi 3 berapa? 13 Kalau di ilmu arba'in ini Pembagiannya begini Kalimah huruf mendapatkan 5 Kalimah fi'il mendapatkan 10 Kalimah isim mendapatkan 11 11 Tambah 10 Tambah 5 Sama dengan 13 Paham? Jangan kagian jajan nanti ngalim. Percaya enggak? Gus Sirotok gak njajan dino, Langsung ngalim. Langsung ngalim. Paham Gus? Gus, paham Gus? Kalau kamu pengen ngalim, caranya jangan jajan. Kenapa Pak Yai Pak Yai Ainur Rafiq beliau kan mondok umur 62 tahun. Kenapa langsung pinter? Ngalah ke sing nom nom. CWB-nya cuma satu, beliau nggak pernah jajan. Nggak oh, oh, oh, oh. boleh, memang melihat boleh, pokoknya kiriman kok, <laughs> <laughs> walaupun beliau tidak, tapi beliau itu seorang ayah. <laughs> beliau rahasianya beliau cepat alim, nggak no, cuma satu, nggak pernah jajan makanya kalau kamu pengen cepet alim caranya toh serentak rasa jajan kabe jadi ini warung warga toh gendara perginda kayu KB <tik> gus dengerin gus ab saya takkan tak cerita nih gus santriku nak langsing iku ngalim santri ollem heleko yo ayam pedaging ayam pedaging tujuannya dijual semakin berbobot semakin ma mahal. Ono ayam kok langsing <gifat> ya murah. Tapi kalau manusia kalau pengen berbobot caranya langsing. Jangan kemu kemarin saya bobot saya 51. Terus kemarin saya nimbang lagi alhamdulillah 49. Berhasil saya. Ini nanti semakin semakin ringan semakin ringan-ringan. Wah, kalau ngaji itu sambil terbang saya. Hat? Saya kalau ngaji sambil terbang Sambil ding, ding, ding. Ding, ding, ding. terbang Terbangan Sambil <laughs> terbang <laughs> Oke okay, ya Saya sudah bahas kalimah huruf ya Kalimah kurup ya Kalimah kurup ya? itu diterangkan pada elemen 3 5 6 7 9 10 11 Cuman itu saja. Sekarang, kalau selesai kalimat huruf, sekarang kita pindah pada kalimat, kalimat fiil, coba lihat, apa fiil? Pekerjaan itu ada tiga, satu, masa sekarang, masa lampau. Eh, jadi Zamannya Zaman itu masa Ada kalanya masa, masa lampau Lampau Ada masa sekarang Ada masa akan datang Masa lampau namanya Zaman mandi Masa sekarang namanya zaman hal Masa akan datang namanya zaman istiqbal Berarti zamannya fi'il, kalimat fi'il ada berapa? Tiga Mandi hal istiqbal Zamannya fi'il ada berapa? Tiga Sebutkan mandi hal istiqbal Zaman mandi Zaman masa lambau Jadi kalimat fi'il Yang waktunya masa lambau Dinamakan fi'il madi Yang masa sekarang Dinamakan fi'il muda Yang masa akan datang Dinamakan fi'il muda Fi'il aman ada pukullah orang pekerjaan, Wi Namanya perintah Tom telah memukul fiil mandi. Tok, tok, tok sedang memukul fiil Mudori Akan memukul fiil Mudori Fiil Mudori, Tapi kalau fiil amar itu perintah melakukan pekerjaan. Iya, nak dilakoni. Lah nak orang. Pip, pip, Pataini, pip. bib. ini, pip, patah pip. Kira-kira dilakukan enggak? Ya. Itulah fiil amar. Jadi file itu kadang-kadang tidak. Ya Allah ya Rob turunkan uang dari langit ya Rob. Kira-kira turun nggak? Tidak. Yakin tidak turun? Yakin tidak turun? Ya Allah berikan uang. Ya Allah turunkan uang dari langit. Kira-kira turun nggak? Turun nggak? Ya Allah turunkan uang dari langit. Kira-kira turun enggak dari langit? Nggak. Jois rasidot hitum duit <tuk> aku. Padahal Aku mengameng hitum anu hitum duit. Piyur piyur piyur piyur piyur. Gak sabar nuna turun nuna. Asap asap asap. Terturun. <tuk> Oke, apa fi'il? Pekerjaan Pekerjaan ada berapa? Tiga Masanya pekerjaan Zamannya fi'il ada? Tiga Masanya fi'il ada tiga Masa lampau, masa sekarang Masa akan datang Kalau zamannya kalimat fi'il ada tiga Madi, hal, istiqbal Tabelnya ini mana? Tabelnya ini mana? Masanya kali masanya kalima fi'il ada? Sebutkan. Kalima. Allah. Kalau saya ngomong muni masa berarti masa lampau, masa sekarang, masa akan datang. Tapi kalau saya ngomong muni zaman berarti zaman mandi, hal istiqbal. Kupingin lu kupingin. Coba, coba, coba, saya tanya lagi, coba Apa fi'il? Masanya fi'il ada berapa? Sebutkan Zamannya e -e. kalimat fi'il ada? Eka. Sebutkan Mandi hal istiqbal Zaman mandi terletak pada fi'il? Mandi Zaman hal terletak pada fi'il? Tujuh hari Zaman ya, musakbel terletak pada fiil Kalau fiil amar terbuat dari fiil muduri, yaitu fiil muduri yang kemasukan amil jawazim, kemudian kur mudurahnya dibuang, lalu lamnya juga dibuang, kemudian didatangkan alif, ya, didatangkan Hamzah untuk menolong keberadaan. Makanya ada. Yadribu menjadi Idrib Yang suruh menjadi Unsur Yaptahu menjadi Iftah Paham? Nah. Alah gampang Fi'el ada Fi'el ada ya. ada Sebutkan Diterangkan pada elemen Elemen satu ini kok iso <guluh> diterangkan pedalaman satu apa fiil fiil ada sebutkan apa mabni apa murob fiil yang mabni ada sebutkan apa madi apa mudori apa amar Hmm, paham? paham? Lalu cara untuk meneliti ini Meneliti metode ini Lihat pada halaman pertama Itu diterangkan bahwa Fi'il yang mu'rob Hanya fi'il mudori Fi'il yang mu'rob fi'il Mudori Fi'il yang bisa mabni ada Tiga Fi'il mandi selama-lamanya Mabni Fi'il yang selama-lamanya mabni ada apa? mandi amar fiil yang bisa murab dan bisa mabni fiil fiil mudori ada dua, sebutkan ada yang murab ada yang mab ni langguna coba coba lihat, lihat, lihat, lihat sekarang lihat metode, coba metodenya kalimat fiil mandi metode kalimat fiil mandi bagaimana caranya? dengan cara melihat lapatnya Lalu kita tunjuk kalimat apa, sebab apa, mami atau murab, sebab apa? Si gata apa, pina apa, mandinya bagaimana, lihatnya bagaimana, elangnya bagaimana, mananya apa? Kamu kalau pingin mahir caranya, setelah kamu kursus di sini, walaupun hanya tiga hari. Caranya meneruskan kursusnya lewat live streaming di Facebook. Nanti di sana saya akan merangkan terus-menerus. Paham, Ning? Gus, paham Gus? Ini saya mulang kamu doang. Yang lain mis pinter KB. <SILENCIO> pinter KB. Yang si paling pinter, Gu <SILENCIO> Hmm? 5 fi'il yang mabni 5 fi'il yang murab. Caranya adalah Dengan cara melihat Lafadnya, lalu kita tunjuk kalimat apa Sebab apa Berubahnya bagaimana e'robnya apa Sebab apa Alamatnya apa Sebab apa Mandinya bagaimana Kiatnya bagaimana Paham ya? Paham Gus ya? Paham? Sempetin paham. Nanti anggir diulang. Nak ditanya sama murid kok gak iso? Anggir diterang. Nak gak ada ceritanya. Gak ada cerita. Gak ada. Pasti bisa pertama kali pertama kali kamu harus memahami tentang kalimat tanda-tanda kalimat tanda-tanda kalimat fiil diterangkan pada halaman buka halaman 3 di halaman 3 itu membahas tentang tanda-tanda kalimat isim fiil huruf ya enggak? ada berapa tanda-tanda kalimat isim tanda-tanda kalimat isim ada Tujuh. Satu Tanda-tanda kalimat isim ada? 7 Sebutkan. Tanda-tanda kalimat fiil, fiil ada berapa? Sebutkan. Tanda-tanda fiil madi Tanda fiil mudori Mar. Coba, coba, coba. Semisal ya. Sekir Sekarang saya membuat contoh semisal Dorobah semisal Dorobah kalimat apa? Mandi. Fiil mandi Sebab? Pokoknya kalau ada fiil mandi Mesti tanda-tandanya pato tak tane saat ini Semisal ada Yadribu, Yadribu kalimat apa? Sebab? Paham? Gampang. Semisal ada lafat idrip idrip kalimat apa? Sebab. <tik> selesai sudah -sel -sel bahas tentang kalimat fiil tentang metode kalimat dan sebab. Kemudian bahas tentang murob mabni. Perlu perlu dimengerti kalimat fiil nggak seperti huruf. Kalau huruf memang selama lamanya mabni, tapi kalau kalimat fiil ada yang mabni, ada yang Rob semisal ya ada Eropa Eropa ini kan vilmadi fiil vilmadi fiil selama lamanya mabri berarti caranya ini coba coba lihat Eropa kalimah lima sebab Eropa muraba mabri sebab paham sekarang ya ribu ya kali sebab Murabah mabri, sebab paham, gampang lo Terus idrip, ada lafat idrip, idrip kalimah, sebab mabri bahamurab, sebab paham, buka elemen kalimah membahas tentang kemabniannya fiil madi mudhari dan amar Pertama kali adalah fiil madi Di situ di halaman kelima itu bahwa fiil amar mabni nya fathah Fiil eh kok fiil amar fiil fiil madi Lihat fiil madi mabni apa fathah Dengan syarat Apabila ada VL mandi, bertemu dengan Pak Jama, maka Mabni? Contohkan. Apabila ada VL mandi, bertemu dengan Domi Rafa maka Mabni? Ada berapa Domi Rafa Mutarek? Sebutkan. Contohkan VL mandi? Doro Bagias? Ringkas kata bahwa fiil mandi itu mabni yang ada tiga. Fiil mandi mabni yang ada tiga, fadka, doma, sukun. Ngerti ya? Oke. Sekarang fiil mudori. Fiil mudori ada yang mabni, ada yang murab. Fiil mudori itu mabni apabila bertemu dengan non ta'kid atau non jamainas. Kalau tidak ada nontau ke danun jama'inas maka hukumnya mu'rob. Eh rob yang masuk pada fiil mudori ada? Sebutkan. Yang rofah contohkan ya ribu. Yang nasab contohkan. Yang cajim contohkan. Yang nasab contohkan ayat Yang cajim contohkan lam jatri. Paham? Coba sekarang praktek. Yadribu, yadribu kalimah? Sebab? Murah Sebab? Bagaimana perubahannya? Yadribu. Yadribu. yadribu, yadribu, yadribu. Yadribu, irapnya apa? Paham? Itu pada halaman kelima, kalau ada fi'il munduri, Fi'il mudori itu dibaca rofa bila sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Paham? Paham. Kalau ada fi'il mudori kemasukan amil nawasib maka dibaca masuk. Kalau di kemasukan amil jawazim maka dibaca jawazim. Paham? Nah, bosku, kata kau Coba, taulang lagi. Coba, lihat-lihat. Ya dripa ayat dripa ya dripa kalima, melu jawab kape melu jawab kape oy ya dripa kalima, ilmu Dori, sebab murabba mabri sebab bagaimana perubahannya erobnya, irobnya ayat dripa erobnya nasab sebab ada berapa Amin 7 sebutkan Sampai aku ngerin ini Pejo kemayangan orang yang berguru dengan seorang kiyai yang masih muda dan agresif, seregap, sehat wal Tidak pernah mengeluh, ahlaknya mulia, dermawan, orang yang ganteng. Kamu kalau pengen cepat alim, kalau berguru sama seorang Kyai yang tampan. Jangan kiai yang cantik, beb. <SILENCIO> Kamu kalau ingin alim, caranya belajar sama seorang kiai yang ganteng. Jangan kiai yang cantik, beb. Mohon maaf para kiai jangan tersinggung. Saya bukan mengatakan tidak boleh belajar sama kiai yang tidak ganteng. Bukan, jangan yang cantik. Tapi saya pernah baca sebuah kitab Apabila ada seorang kiai Sama-sama alim Yang satu alim, yang satu alim Tapi yang satu tampan, yang satu tidak tampan Maka ambillah ilmu yang tampan Karena wajah yang tampan Terselinap sebuah nur cahaya Raine cerah Singra tampan, bleret Kenapa idumaret alpamaret Hmm, maju pesat dan laris manis daripada warung warga, badan warung warga lebih murah. Jawabannya cuma satu. Indomaret Alfa -Maret, terang benerang, warungnya warga bleret. Cah Putri sing rupane bleret, angel judu ni. Sing terang benerang banyak pelanggannya. <tuh> Percaya nggak? Saya pernah baca sebuah kitab. Kalau ada seorang kiai sama-sama alim. Sama-sama alim. Sama-sama tampan. Tapi yang satu istrinya cantik. Yang satu istrinya jelek. Maka ambillah ilmunya kiai sing istrinya cantik. Makanya nanti kalau nikah saya wasiatkan kepadamu. Carilah istri yang cantik. Jangan cari istri yang ganteng. Ciri-ciri istri yang ganteng itu adalah istri yang jiwanya seperti cowok, seneng aneh, karo cawe itu seng ayu, Ngerin sadar, sadar, sadar. Rumah sakum, melakukan gandengan, berteman, jebul-jebul, kalau ide-iden. Hmm. teruskan oleh kamu mandi berduaan. Teruskan. Rumah samu saya tidak tahu. Saya tahu. Jangan. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Gak boleh. Eh? Auratnya perempuan sama perempuan mabainal util wal dengkol Mabayna surah warubah Bila mana tidak syahwat Tapi kalau ada perempuan Lihat ininya perempuan syahwat Haram Haram itu nggak boleh Memang benar auratnya kakak sama adik Mabayna surah warubah Benar Jumatya anak bak gina, karo masih Jumatya anak bak gina, terima kebenantok Semini, ini aneh dipamerkan Karo kakaknya, sahabat gak? Sahabat, haram Pamerkan pak aneh, haram Ya boleh, paham? Kecuali Kalau dipamerkan suami Atau istrinya, karena Menyahwati istri dan Atau suami hukumnya Sunnah mu'akat Kalau sama suaminya enggak apa-apa Oh suamimu sopih boleh pamer ke arah Suaminya sendiri kok suaminya orang Ya yeah, haram Coba saya tanya lagi coba Saya ulang lagi Lam Yadrib Lam kalimat Ini, kalau lam itu kalimat huruf, berarti sampean ini sampean ojo ngetik ini lam kalimah huruf amel jabajin. Sebab, ma brimba sebab, ma apa punya taluk gak kenapa enggak punya taluk? karena yang punya ta'alluq hanya huruf okay. C. Ngerin, Pam. Okay. Wenak kepengin turdhas, yes. otakmu hebat. Besok nanti dewe bojoku golek sing ayu, Pam. Yeah. Ustaz, saya ini wis gadung nikah, Ustaz. Bujuku kok enggak cantik, jarane setiap dina minggu bawa ke salon, Pam salon salon sih yuk lo naonodangduit yuk ono salon nih, salon plus, salon pas, ke salon biar cantik pem. Hati seorang lelaki yang puas dengan istrinya yang cantik mampu mencerdaskan otak pem. Kalau pu ingin cerdas menel, sering-sering jima. Dibujur atau dikumpuli itu taknya mereka cerdas pam Dibujur ngumpuli batang pulu dinos sepih san arah sana arba'in stress stress dengerin itu dengerin pam sing pam kalau kamu pengen alim alima kalau cari suami cari yang tampan, jangan jelek. Orangnya fakir ustad lebih baik ganteng walaupun fakir daripada kuaya. rupane kayak tong gemblong, paham? Nanti kalau sudah berkeluarga kaya sendiri. Caranya seperti itu. Caranya seperti itu. Kalau Dulu di Batu Sadi Tawarin, Romo Yai saya, calon istri yang dirahasiakan. Saya itu bingung, saya, ijo nak wongi ayu. Nenak nggak ayu piye, musibah aku. Saya tuh bayang nongkrak, bujuku wali, dempek, budi wirang. Terus nempak sepeda motor, ora pantas. Mudun kok mobil, ora pantas. Nembak onta, ora pantas. Nembak kuda, ora pantas. Nembak kebu, ora pantas. Melaku bereng, saya melakukan bereng, jaga dengan orang pandai Saya atau Sowan ke santri-santri Kebetulan dulu saya sudah punya santri Jadi santri-santri saya eh, Tak Sowani gak be Tak Sowani Saya curhat sama beli Sama santri-santri itu Apa kata santri-santri Ustad ikuti Romoyai. Nanti ada barukannya sendiri Oke? Setelah itu toh Saya ngomong sama Bapak saya Apa kata Bapak di bocor rawonge kukuh dalam hatiku orang terima makro haram. <laughs> <laughs> saya datang ke tempatnya Yai sama ayah saya, matur Yai ingin semerep calon mantu lo, Yai kemudian masuk. Huh? Manggil Cah Putri. Di waktu itu istri saya masih mondok. Walah, saya belum pernah gadis saya mengkap-mengkap. Dek-deng-deng-deng. -mengkap. <tong> kayak ana kayak ana tempat karung kene. tak tuk tak Setelah keluar tuh alhamdulillah jembl-jembl cantik. Alhamdulillah. Itu Gus, Pak Gus. Gusilatim paling ganteng Kabupaten Demak. Jadi lam itu nggak punya taluk. Lam faidahnya nafi. Mananya tidak. Lam Yadrib itu artinya tidak memukul Coba Lam Yadrib Yadrib Yadrib kalimah Agir kayak semangat atau Orang tak rambungi Yadrib kalimah Sebab Morobah Mabni Sebab Bagaimana berubahnya Eropnya Sebab ada berapa menit coba, cek sebutkan.